Youtuber anak asal Korea Selatan, Boram, sedang ramai dibicarakan di media sosial. Pasalnya, Boram dikabarkan meninggal dunia hingga mengejutkan publik. Seiring dengan pemberitaan tentang Boram meninggal dunia yang belum diketahui kebenarannya, warganet tampaknya tidak tahan untuk ikut membahas atas kejadian masa lalu terkait orang tua Boram. Beberapa tahun lalu, orang tua Boram dilaporkan atas dugaan melakukan kekerasan terhadap anak. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri, yaitu Boram, YouTuber anak asal Korea Selatan. Seiring ramainya berita atas kematian, Boram di media sosial. Sampai berita ini dirilis, belum terkonfirmasi kebenaran atas berita tersebut. Namun, masalah kekerasan dan eksploitasi anak saat ini kembali diperbincangkan oleh publik.